paduan dengan ya, selamat ya allah masa aku sih oh, udah ngapa ketawa apa sih yang aku sih kayak suka aktifku mama kan punya fb nang mama ku ngem aja nyai de mana mau, oh, tuh, ya, Itu gue dituma ya? lagi what zoom itu mah <laughs> <laughs> udah peten-peten, udah kayak kucing tikus bot gua apa <laughs> tahu tahu oh tahu <laughs>